Inilah pola hidup sehat untuk penderita asam lambung. Moms segera praktikan pola hidup seperti ini agar tidak sering mengalami asam lambung naik. Karena asam lambung yang sudah terlanjur naik akan membuat tubuh tersiksa. Asam lambung adalah kondisi ketika cairan asam lambung naik ke kerongkongan hingga mulut. Asam lambung disebabkan oleh naiknya asam lambung akibat cincin esofagus melemah dan tidak dapat menahan makanan kembali ke kerongkongan dan cairan dari lambung. Akibatnya, makanan dan cairan asam lambung lebih mudah naik ke atas. Sehingga memicu gejala heartburn atau sensasi terbakar pada dada. Kondisi tersebut juga menyebabkan perasaan tidak nyaman pada kerongkongan dan perut. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan terus-terusan, makanya harus menerapkan pola hidup yang sehat. Seperti apa pola hidup sehat bagi penderita asam lambung? Pola hidup sehat untuk penderita asam lambung. Mengutip Everyday Health, Pola hidup sehat harus diterapkan agar penyakit asam lambung tidak naik. Pasalnya asam lambung naik membuat kita kesakitan. Moms akan susah melakukan aktivitas sehari-hari kalau asam lambung sering kambung. Makanya mulai sekarang terapkan pola hidup sehat. Apa saja? Satu, Jangan tidur setelah makan. Kebiasaan tidur setelah makan ternyata dapat menyebabkan asam lambung kambuh. Ketika tubuh dalam posisi duduk atau berdiri, gravitasi dapat membantu menjaga asam di perut. Biasanya banyak orang merasakan kantuk setelah selesai makan. Mereka kemudian memutuskan untuk langsung tidur daripada harus menunggu makanan selesai dicerna. Sebaiknya, selesaikan makan 3 jam sebelum tidur, meskipun saat siang hari. Artinya, camilan pada tengah malam harus dihilangkan. 2. Jangan makan porsi kecil tapi terlalu sering. Ketika perut dalam keadaan sangat kenyang, ternyata ini dapat meningkatkan asam lambung yang naik ke kerongkongan. Pola makan ini harus diubah untuk mencegah asam lambung naik. Caranya yaitu dengan mengubah porsi makan menjadi sedikit, namun lebih sering setiap harinya. Ini lebih baik daripada hanya makan tiga kali sehari dalam porsi yang besar. Makan porsi sedikit dan lebih sering akan membantu menekan katup lambung. Tetapi, segera berhenti makan saat perut terasa kenyang. Tiga, jangan berbaring setelah makan. Berbaring setelah makan sering menjadi kebiasaan yang banyak orang tidak sadari. Padahal, kebiasaan yang satu ini menjadi salah satu penyebab utama naiknya asam lambung. Tunggu setidaknya 3 jam sebelum moms berbaring setelah makan. 4. Kenakan pakaian longgar. Sepele tapi banyak orang yang tidak sadar kalau mengenakan pakaian atau ikat pinggang ketat bisa mengencangkan perut dan memicu naiknya asam lambung. 5. HINDARI MAKANAN PEMICU ASAM LAMBUNG Penderita asam lambung harus menghindari makanan tertentu yang dapat memicu naiknya asam lambung. Beberapa makanan yang harus dihindari, antara lain makanan pedas, min, makanan berlemak, kafein, bawang merah dan bawang putih, alkohol, makanan asam, makanan yang digoreng, dan cokelat. Sehingga penting bagi mereka untuk lebih selektif terhadap makanan. Masih banyak makanan yang tidak memicu asam lambung, seperti sayuran dan buah-buahan yang mengandung banyak air. Penderita asam lambung dapat mengganti cara memasak dengan direbus, dipanggang, dan dikukus.